teori fikihnya koruptor yeah. tahu fikih koruptor Pak? Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran siapa yang beramal kebaikan maka dia mendapatkan pahala 10 kali jadi satu kebaikan dalam Islam itu dilipatkan berapa? 10 kali minimal Kalau sangat ikhlas bisa lebih 700 kali Bahkan sampai tak terhingga Tidak ada yang tahu kecuali Allah Tergantung kekuatan ikhlasnya Pakai teori ini koruptor bekerja Dia korupsi 100 juta Kemudian setelah itu Dia sumbangkan Ikhlas lillahi ta'ala 10 juta Saya sumbangkan 10 juta ikhlas uang ikhlas ini nyumbang, dilipatkan minimal 10 juta sehingga saya korupsi, satu dosa dihitung satu korupsi 100 juta, berarti dosa ini 100 juta infak 10 juta, ikhlas pahalanya 100 juta 100 juta dosa, 100 juta pahala, pok <guluh> jadi saya seimbang, gitu ya batipintan 90 juta, nyirik ini ya Adi. Dapat duit 90 juta Untung dia Maka dosanya tertutupi Dengan sedekah yang dia kerjakan Sementara dia mendapatkan Untung senilai 90 juta Inilah fikih koruptor Baik. Seperti ini salah atau benar Ada orang berpikir Harta yang haram itu bisa menjadi suci setelah dizakati. Rumangsamu. Salah itu. nggak benar. Loh kok bisa, Pak? Harta yang haram tetap haram meskipun dia dizakati. Karena Allah tidak menerima sedekah dan zakat dari harta yang haram. Sebagaimana Allah tidak menerima orang yang salat nggak wudhu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi saw. Allah wasallam pernah mengatakan, Inna Allah layak balas salatan bi gairi wud, bi gairi tuhurin, walasadakatan min gulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Salat tak wudhu, tak tayamum, tak mandi, tidak tanpa bersuci. Walasadakatan min gulul, Allah juga tidak menerima sedekah atau zakat dari hasil korupsi dari hasil harta haram sehingga percuma saja ada orang punya harta haram terus dia sumbangkan pak ini dalam rangka untuk menyucikan harta saya yang haram dunia haram kok disucikan Thomas ya dintak no kabeh gitulah. karena ini bukan uang uang kamu, haram itu kasihkan semuanya bukan diambil sebagian untuk dijadikan sebagai sedekah atau zakat, ini pandangan menyimpang orang yang salah dalam masalah ini